Okay. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun anda berada, Selamat malam Kembali di TV hadir Untuk mengabarkan kabar baik Kabar terbaru dan vitamin bahagia Dari idola kita Lesti dan Rizky Vila Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslor tentunya Menemani santai malam kalian saat ini, Bang Min akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar-kabar bahagia di malam hari ini langsung dari idola kesayangan kita Pasti di malam ini penuh kejutan dan pastinya penuh kebahagiaan yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Tadi sangka-sangka kejutan malam hari ini live streaming di channel Youtube Lazard Entertainment Kejutan untuk Papa Bilar, surprise di hari ulang tahun yang ke-27 Ini surprise dari Bunda Lestri Kejura dibikin acara yang sangat mewah dan sangat luar biasa megahnya Detik-detik Papa Bilar, persahabat ya, dikasih kejutan sama istrinya, sampai menangis nih kayaknya persahabat ya. Masya Allah, kejutan yang sangat mewah dan megah dihadiri oleh para bintang-bintang artis papan Atas Indonesia. Kita lihat persahabat ya, Papa Bilar sampai terharu nih ya, saat dikasih kejutan spesial, acara yang sangat luar biasa malam hari ini, pokoknya kita bangga. Apalagi BBL juga tentunya ikut memberikan surprise untuk Papa Bilar Nambah suasana membuat kita semakin bangga dan semakin bahagia Mudah-mudahan idola kesenangan kita, rumah tangganya langgeng, bahagia dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin kita lihat persahabat ya, ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini. Masya Allah, bahagia selalu buat keluarga kecil kalian. Amin. Ini doa baik nih, kita patut aminkan. Mudah-mudahan doa baik baiknya diijabah dan dikabulkan. Amin. Dan kita lihat juga persahabat. Tentu ini juga kejutan yang sangat luar biasa. Ternyata ada Afgan juga yang menghadiri. Cara spesial untuk Papa Bilar di hari ulang tahun yang ke-27, Persahabat ya, surprise kejutan. Ini sih kejutan banget untuk Papa Bilar, Masya Allah, sampai duet bareng dengan sang idola. Ternyata Afgan ini juga sangat diidolakan oleh Papa Bilar. Akhirnya bisa duet bareng ya, Papa Bilar, Alhamdulillah, bangga dan sekaligus bahagia malam hari ini, Masya Allah. dan kita lihat juga di kalimat komentar. Salah satunya dari akun indah BMS, indah BMS mengatakan, Papa B terharu sekali ini, kali pertama di ultahnya, surprise kayak gini. Bunda Lesti, bes, sayang banget sama Papa B, ingin lihat Papa B selalu bahagia, begitu sebaliknya. Insya Allah banget ya, idola kesayangan kita. Lesti Kejora memang selalu membuat kita bangga, penuh dengan kejutan hari ini yang selalu disuguhkan oleh Lesti Kejora maupun Rizky Bilar. Kali ini dari Bunda L yang ngasih surprise di hari ulang tahun yang ke-27, Papa Bilar. Tak hanya Fabi saja yang duet dengan Afgan Ternyata Bunda Lesti pun bersahabat ya Duet bareng Afgan Masya Allah Idola kesayangan kita Memang selalu membuat kita bangga Malam hari ini bersahabat ya Tidak ada yang tahu Tiba-tiba live streaming Ini kejutan Untuk Rizky Bilar Luar biasa Berikutnya bersahabat Ini momen yang sangat membuat kita pastinya pastinya meneteskan air mata juga saat bunda lesti mendoakan untuk suami tercintanya sampai papa bi aja berkaca-kaca tuh korselabat ya saat mendengar kalimat doa yang dipanjatkan oleh sang istri tercintanya ini doa terbaik untuk papa bi dan keluarga mudah-mudahan ya idola kesayangan kita selalu bahagia selalu sehat dan apapun yang dicita-citakan semoga Secepatnya tercapai dan terwujud Amin Ya Rabbal Alamin Semua ikut raharu Saat mendengar doa dari Bunda Lesti Kejora Kita lihat juga di kalimat komentar di ya, ya. Salah satunya dari akun Sani Renaldi mengatakan Gue nangis kejar-kejar Min Pas Bunda el ngucapin doa buat Papa Bilar Semua orang aja pastinya Ikut menangis saat mendengar doa yang diucapkan oleh Bunda Lesti Luar biasa banget yang idola kesayangan kita Selalu saja membuat kita ikut terhanyut Dalam suasana Masya Allah pokoknya kita bangga Punya idol yang sangat the best dan luar biasa ini Berikutnya juga para selamat, perhatikan Masya Allah banget ya keluarga kecil yang sangat bahagia di sini juga ada sebuah kalimat definisi dunia milik bertiga yang lain ngontrak Rizky Bilar, Lesti Kejora memang dimanapun tempat persahabatnya, idola kesayangan kita selalu menyuguhkan keromatisan, kekiutan, dan kebahagiaannya luar biasa Masya Allah, mudah-mudahan jodoh tiljanah ya untuk Lesti dan Rizky Bilar, amin berikutnya disimak juga persahabatnya selain hikmat tentu ia juga mendapatkan keseruan di Acara surprise ulang tahun Rizky Bilar yang ke-27 tahun ini sih luar biasa banget ya Bapak Bilar sampai juga joget tuh dengan kaisar Wow pokoknya malam hari ini seru dan pastinya selalu dibikin bahagia Kemudian juga persahabatan ini info penting untuk warga Konoha dari Leslar Entertainment Mengenai akun resmi nih, bersahabat ya. Akun resmi Lestlar Entertainment cuman yang di atas ini. Kita simak bersahabat ya. Nih, perhatikan. Untuk YouTube Lestlar Entertainment jangan sampai salah bersahabat ya. Untuk Instagram juga, cara penulisannya harus diperhatikan karena banyak sekali akun-akun bodong saat ini. Dan kita lihat juga bersahabat ya untuk akun TikTok Lestlar Entertainment kalian juga harus dipahami juga disimak baik-baik persahabatnya -baik, dan facebooknya pun ada ya, facebook leslar entertainment mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan support yang diberikan untuk leslar entertainment dan pastinya kita juga masih menunggu kejutan lain kabar baik dan pastinya cedukan vitamin bahagia malam hari ini spesial di hari kebahagiaannya idola kesayangan kita Rizky Bilar maupun Lesti Kejora bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh